Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumarna. Di sini saya ditugaskan oleh Bapak Piki Ronald pelajaran ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan empat materi tentang perpajakan yaitu pertama, pengertian pajak, dua jenis pajak, 3, fungsi pajak, 4 sama manfaat pajak. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. E, pertama, pengertian pajak adalah Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah Yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak Pertama ada pajak penghasilan, dua pajak pertambahan nilai, tiga pajak penjualan atas barang mewah, empat bea matrai, lima pajak bumi dan bangunan Ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak Ada empat fungsi pajak Yang pertama, fungsi anggaran Yaitu untuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara Kedua, fungsi mengatur Yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan Tiga, fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas Sehingga inflasi dapat dikendalikan Empat, empat, fungsi redistribusi pendapatannya yaitu negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum Yang keempat, saya akan menjelaskan manfaat pajak Yang pertama, satu membiayai pengeluaran negara Dua, membiayai pengeluaran produktif Tiga, membiayai pengeluaran yang bersifat Sleplik, kuditing, dan reproduktif Mungkin itulah yang saya bisa sam sampaikan Mohon maaf bila banyak kesalahan wabilah topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh